Allah'a emanet hanya saja ketintingnya itu rusak. Dia tidak bisa bekerja lagi. Sementara ini dia men pinjam orang punya ketinting untuk mencari. Uh, Mudah-mudahan uh, amanah yang diberikan kepada kami, kami bisa jalani sesuai dengan prosedur yang ada. Uh, dan kami harap uh, kepada teman-teman kami yang belum mendapatkan uh, bagian mudah-mudahan para pewakit bisa uh, mengulurkan tangannya supaya para teman kami bisa mendapat bagian uh, seperti kami yang sekarang kami telah jalan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.